Analisa GBPUS di tanggal 26 Januari tahun 2022. GBPUS mencoba untuk berbalik bullish setelah pada perdagangan sebelumnya membentuk pola double bottom, dan diperkirakan berpotensi naik lebih lanjut. Cermati pergerakan GBPUS di jika terus bertahan di atas level 1.34850, karena ada potensi GBPUS naik lebih lanjut ke sekitar area 1.35300 sebaliknya waspadai jika GBPUS di berbalik bergerak turun ke bawah area 1.34850 karena ada potensi GBPUS diterus bergerak turun ke bawah area 1.34549 sekian analisa forex untuk tanggal 26 Januari tahun 2022 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda